Belajar Psikologi Kali ini kita akan membahas tentang Overjustification Effect Pemberian reward agar anak mau membaca, efektifkah? Seperti yang kita tahu, membaca bisa membuka pintu pengetahuan dan kemajuan Apa jalan terbaik untuk mendorong anak agar mau membaca? Hmm, kira-kira apa ya? Salah satu restoran pizza Amerika percaya bahwa jawabannya adalah Anak-anak dihadiahi karena mau membaca Jadi guru membuat target membaca setiap bulannya Misalnya sekian buku atau sekian halaman Dan memberi mereka sertifikat pizza ketika mereka sudah mencapai target bacaan Anak yang membawa sertifikat itu Kerasalan yang berpartisipasi dengan program Akan mendapatkan pizza gratis Orang tua, siswa, dan guru mengatakan bahwa program itu berhasil Program itu membuat anak-anak mau membaca lebih. Melalui program ini, selama hampir 20 tahun, anak-anak telah mendapatkan pizza untuk membaca di seluruh Amerika Serikat. Tapi, apakah program ini benar secara psikologis? Mari kita lihat apa yang peneliti katakan. Kamu mungkin sudah mengetahui salah satu prinsip dasar learning teori. Ketika reward mengikuti suatu perilaku, perilaku itu akan menguat. Pengaruh kuat dari reward ini disebut the law of effect. Ketika anak diberi reward dengan pizza agar mau membaca, mereka membaca lebih. Terlihat seperti keberhasilan yang besar, bukan? Coba pertimbangkan keadaan lainnya. Seperti bagaimana perasaan anak-anak tentang membaca, dan apakah mereka masih mau terus membaca setelah program pizza berakhir? Lusinan eksperimen psikologi banyak dilakukan di ruang kelas sekolah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam suatu eksperimen klasik pada tahun 1976, psikolog meminta guru memperkenalkan beberapa games matematika baru kepada siswa mereka dan kemudian selama dua minggu cukup mengamati berapa banyak waktu yang dihabiskan anak-anak untuk memainkannya. Di minggu ketiga, anak-anak di beberapa ruang kelas diberi hadiah karena memainkan games matematika yang sama, dan anak-anak di kelas lain tidak diberi hadiah. Seperti yang diperkirakan, hadiah meningkatkan jumlah waktu anak-anak bermain games matematika. The love of effect berlaku. Tapi, apa yang terjadi beberapa minggu kemudian ketika hadiah dihentikan? Anak-anak yang menerima hadiah tiba-tiba kehilangan minat pada games matematika dan hampir tidak menghabiskan waktu untuk itu. Sebaliknya, mereka yang tidak pernah diberi hadiah terus bermain game matematika secara teratur. Eksperimen ini menunjukkan Bagaimana reward terkadang menjadi bumerang dan melemahkan minat intrinsik anak-anak dalam aktivitas seperti membaca dan belajar matematika. Ketika orang melihat bahwa perilaku mereka disebabkan oleh beberapa faktor situasional eksternal seperti pizza gratis, mereka mengabaikan faktor internal dan pribadi apapun seperti kesenangan mereka sendiri atas aktivitas tersebut. Jadi ketika anak-anak bertanya pada diri mereka sendiri, Mengapa mereka membaca? Mereka akan mengatakan itu untuk pizza Dan ketika tidak ada lagi pizza yang bisa didapatkan Mereka tidak akan melihat alasan khusus untuk membaca Pengaruh penghargaan yang melemahkan ini Disebut over justification effect Menjelaskan perilaku seseorang dengan penekanan berlebihan Pada penyebab situasional yang terlihat External motivation itu kan terlihat ya dan kurang menekankan pada penyebab internal. Oke, sekarang kita coba bahas satu contoh lain yang mirip. Contohnya dulu kamu menikmati membaca komik karena memang kamu senang membaca komik. Kemudian suatu hari kamu dibayar untuk membaca komik. Hal ini membuat kamu malah jadi tidak sesenang itu dengan membaca. Motivasinya berkurang. Hal ini karena sebelumnya kamu membaca ya karena memang kamu ingin membaca. Karena memang dari baca komik itu adalah reward kamu. Karena memang kamu senang dengan membaca itu. Pleaser atau kenikmatan yang kamu dapat dari baca komik itu, ya itulah reward kamu. Tapi setelah kamu dibayar, rewardnya itu ya jadi berubah ke uang. Bukan rasa senang dan membaca lagi. Fokusnya jadi berubah. Lalu, bagaimana jika kita kaitkan dengan nilai di sekolah atau di perguruan tinggi atau di universitas, apakah nilai juga merupakan reward untuk pembelajaran? Apakah nilai juga bisa menjadi bumerang dengan cara yang sama seperti pizza untuk membaca? Belum tentu. Satu perbedaan penting adalah bahwa nilai yang kamu peroleh dalam kursus, dalam sekolah, dalam perguruan tinggi, tergantung pada seberapa baik kinerja kamu. Penelitian telah menunjukkan bahwa hasil atau imbalan yang bergantung pada kinerja cenderung mengurangi minat. Penelitian telah menunjukkan bahwa hasil atau imbalan yang bergantung pada kinerja cenderung mengurangi minat dan kadang-kadang bahkan dapat meningkatkan minat karena mereka memberitahu karena nilai memberitahu kita bahwa kita pandai dalam suatu kegiatan. Meski begitu, fokus pada nilai terkadang dapat menutupi minat kamu terhadap mata pelajaran. Penelitian ini sangat berguna untuk mengingatkan kita sendiri bahwa alasan kita untuk belajar tugas kuliah ataupun tugas sekolah itu bisa berdampingan. Yaitu pertama, alasan untuk mendapatkan nilai yang bagus dan yang kedua, yaitu alasan bisa menikmati materi. Alasan ini bisa kita dampingkan kedua-duanya, bukan hanya salah satu saja. Bagaimana? Sudah memahami tentang overjustification effect? Jika belum, kamu bisa mengulangi penjelasan video ini sekali lagi, dan kamu bisa menyimak animasi yang ada di video ini. Semoga bisa membantu kamu lebih memahami. Selamat belajar psikologi!